Selamat datang di pertemuan minggu keempat Advance Native Mobile Programming. Materi kita hari ini adalah tentang MVVM, Model View View Model Architecture. Nah, sebelum saya masuk ke MVVM, kita perlu memahami dulu uh, konsep dasar tentang life cycle dan life data. Kemudian kita lanjutkan dengan MVVM. Activity life cycles ya seperti yang ada diagram di sini. Ini sudah pernah Anda tahu di mata kuliah Native Mobile Programming. Ya, sebenarnya life cycle adalah kumpulan dari metode-metode callback ya atau method yang akan di-trigger jika suatu kondisi terjadi pada uh, activity tersebut. ya Misalkan activity-nya dalam kondisi stop, maka metode ini akan dipanggil. Activity-nya dalam posisi on create, maka activity-nya, uh, metode on create-nya akan dipanggil. Dan seterusnya. ya Jadi, um, setiap method yang ada di sini merupakan kondisi-kondisi uh, yang bisa terjadi pada sebuah activity, dan life cycle maksudnya adalah kita bisa lihat alurnya, ya, dari on create ketika activity-nya diciptakan, on start, on resume, di mana on resume ini, uh, apapun layout yang terpasang, itu akan kelihatan di layar smartphone uh, user, kemudian on pause, ya, kemudian on stop ini, ke kondisi di mana. Layarnya sudah tidak terlihat digantikan oleh aplikasi yang lain dan on destroy adalah benar-benar activity tersebut hilang ya dari background proses oke okay. nah selain activity fragment juga punya life cycle-nya sendiri ya kita akan lihat fragment sedikit lebih kompleks daripada activity karena sekali lagi fragment harus di attach dulu maka di sini ada on attach kemudian sisanya sampai ke bawah itu sama dan mirip ya dengan activity. Kemudian dalam kondisi sebaliknya ya. Di sebaliknya ada on, post stop, dan seterusnya. Ini juga sama dengan activity. Uh, fragment harus di-attach artinya dia harus uh, memiliki atau dicantolkan pada sebuah activity. Agar fragment tersebut dapat bekerja. Oke. Okay. Nah. Setelah anda tahu uh, tentang life cycle dari activity dan fragment, ya. uh, dan kita seringkali um, mengoverride fungsi-fungsi yang ada tersebut untuk um, melakukan hal-hal tertentu, program-program uh, tertentu yang terjadi pada saat state-nya muncul, gitu ya. Misalkan anda bikin game, pada saat on pause atau on stop, anda harus mempause game-nya, misalkan mematikan musiknya atau mempause musiknya menghentikan sementara animasi dan sebagainya dan ini Anda harus uh, lakukan secara manual selain itu ada berbagai macam mikro yang kompleks dari uh, life cycle yang Anda lihat tadi ya nah, uh, saya hanya tunjukkan 4 tapi sebenarnya ada banyak ya uh, mikro manajemen yang sering kali kita hadapi yang pertama adalah handle asynchronous calls ya. jadi uh, uh, misalkan Anda punya suatu rest API ya dan Anda punya suatu activity yang bertugas untuk connect ya, untuk mendapatkan data dari server melalui REST API, maka kita biasanya menggunakan suatu library ya, library misalkan retrofit atau Volley, di mana library ini bekerja secara asinkronos, artinya dia bekerja di thread yang berbeda. Sehingga karena bekerja di thread yang berbeda, kita harus memastikan ya, ketika selesai, Callsnya, asynchronous callsnya selesai, maka kita memastikan uh, programnya masih berjalan dengan baik dan resource yang dipakai itu harus dihapus, ya, di, di clearkan oke? Okay? Dan kita harus handle itu semua, misalkan membaca JSON object yang di return dari hasil hasil asynchronous calls dan sebagainya, oke? Okay? Jadi um, cukup complicated yang dilakukan apabila anda banyak bekerja dengan asynchronous calls, drama. Kemudian handle configuration changes. Ya, tahukan anda bahwa kalau kita merotate device ya, merotate aktivitinya uh, smartphone kita kita rotate dari portrait ke landscape, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah aktiviti tersebut akan di destroy kemudian di recreate ulang. Sehingga semua konfigurasi uh, yang terkait dengan user interface itu anda harus lakukan kembali. Misalkan anda sudah terlanjur mendisable button. Lewat program nih ya, atau Anda melakukan checkbox lewat program, mengisi data, dan seterusnya, Anda harus melakukan itu kembali ketika terjadi uh, configuration changes. ini satu contoh, yakni rotate, tapi sebenarnya ada banyak lagi contoh yang lain. Data update itu maksudnya adalah setiap kali uh, kita memunculkan atau on, kembali ke on reset, ya, dari posisi on stop atau on reset, kita harus memastikan, ya, meng-offered program only tersebut untuk mendapatkan data terbaru. Sebagai contoh, Anda punya daftar mahasiswa, sebuah recycler view, berisi daftar mahasiswa, kemudian Anda berpindah aplikasi yang lain, kemudian Anda kembali lagi. Baiknya adalah kita merefax, mendownload ulang, mereload ulang data di recycle view dengan yang terbaru. Dan itu dilakukan secara manual. Kemudian ada lagi yang paling umum, yakni memory leak problem. Memory leak problem ini muncul gara-gara kita mengalokasikan memori sekian pada suatu objek, tetapi kita lupa untuk menghapus atau membebaskan memori tersebut, sehingga hal ini akan bertumpuk-tumpuk-tumpuk sampai mempengaruhi performa aplikasi. ya Yang Contoh paling gampang adalah kita meng-create objek, lupa kita destroy, atau kita mempunyai banyak sekali objek di dalam backstack. Jadi, ya kali kita, uh, apa namanya, flownya nya kita, kita kita pahami dengan baik sehingga setiap kali ada navigasi, kita nge-create activity baru, kita nge-create fragmenter baru dan seterusnya. Sehingga di backstack akan numpuk-numpuk-numpuk, eventually pada akhirnya akan pengaruh juga ke performa aplikasi. Okay. Nah, uh, adakah cara untuk mengatasi itu semua ya? melalui Jetpack Library Google memunculkan memperkenalkan yang namanya ViewModel View ViewModel view ini adalah kelas yang apa intinya punya hanya punya satu life cycle besar Hanya punya satu life cycle besar. ViewModel ini mengenkapsulasi data dari UI ya. Jadi ViewModel ini memisahkan memisahkan data dan UI UI di handle oleh activity dan fragment, sedangkan data akan di oleh view model. Sehingga apabila something happen ya, dengan activity, entah itu on create, on start, on, on destroy, apalagi ya, dan seterusnya, maka data yang Anda punya, yang Anda sudah download, yang sudah ada fetch, itu aman, gitu ya, tinggal dipasang kembali ke dalam activity-nya. Sesuai state, state yang diinginkan. Oke, okay? jadi, um, Uh, view model hanya memang hanya satu life cycle, tapi dia aware, dia tahu uh, aktivitasnya sedang ngapain bagas dengan upgrade on-stop dan seterusnya. Oke, okay. dan uh, view model ini uh, punya satu method saja untuk menghandle semuanya. Ya, nanti kita ada contohnya, dia cukup punya satu metode untuk menghandle semuanya. Begitu ya, nah oke. Okay. Uh, Few model seringkali memiliki yang namanya live data di dalamnya semacam objek yang bersifat observable ya jadi live data ini adalah objek yang observable artinya objek ini bisa memancarkan mengemit value atau data ya jadi si objek live data ini bisa memancarkan atau mengeluarkan mengoutputkan data dan Siapa yang bisa menerima, gitu ya, menerima update datanya? Uh, mereka yang menerima update data ini disebut sebagai observer. Jadi observer ini dicantolkan, di attach ke dalam objek uh, live data atau observable ini dan siap untuk menerima update, gitu ya, kurang lebih. Jadi observable memancarkan data, observer siap menangkap data yang dipancarkan tersebut. Sebagai contoh, anda bisa lihat di uh, gambar ini. Uh, ada sebuah live data yang dia disuplai dari view model ya, view model yang tadi saya sebutkan um, entah itu dari external sources atau internal sources kemudian uh, berbagai macam observer di attach ke dirinya ya, di attach ke dirinya maka uh, observer ini akan menerima update dari live data pada saat observernya berganti state entah itu ke state on stop dan sebagainya, or dan sebagainya dia akan menerima data dari live data oke, okay? jadi ini uh, kondisinya teman-teman, kemudian uh, live data uh, merupakan uh, data holder class ya. dia berisi uh, akses ke data class biasanya, dan uh, live data hanya memberi update untuk observer yang sedang aktif kalau Anda lihat di sini yang dikasih update cuman yang observer satu karena kondisinya aktif observer 4 kondisinya juga aktif Rizam ya belum uh, di, masih terlihat di layar maksudnya kemudian this, uh, observer 5 juga masih aktif yang tidak dapat update adalah yang state state seperti pause dan destroy ya tidak dapat update dari live data oke okay. nah keunggulan dari live data ini adalah no memory leaks ya seperti anda tahu anda tidak perlu pusing untuk menghandle, uh, melepaskan memori ya. Uh, memang Android sudah punya garbage collector, tetapi ada kalanya ini garbage collector-nya itu tidak paham apakah objek ini masih dipakai atau tidak. Ya. Dengan adanya live data, ya, di mana memisahkan akses ke data dan UI dipisahkan, maka uh, semuanya dihandle oleh view model itu. Oke okay. Sehingga tidak terjadi memory leaks. Dan yang kedua, always up to date data, setiap kali ada state changes di sini, ada perubahan state, maka si observer akan menerima data terbaru. Oke. Okay. Dan tentu saja kita memanage configuration changes seperti yang saya katakan sebelumnya. Oke. Okay. Uh, jadi, Anda tidak perlu khawatir, um, harus meng semua state yang ada untuk menghandle semuanya. Ya, tidak usah melakukan itu. Oke. Okay. Nah, sekarang, um, dari pemahaman yang tadi, saya akan rekap sedikit. Jadi, kita tahu bahwa Android itu punya life cycle, dan life cycle ini berhubungan dengan alur program kita, mulai dari aktivitinya hidup, dapat data, nongol di layar hingga mati. Itu adalah life cycle-nya, dan ini dulu kita programnya sangat kerepotan sekali ya, untuk menghandle semua state yang ada. Dan uh, ada solusi yang lain, yakni menggunakan uh, view model yang memisahkan antara UI dengan data. Dan di view model, itu mengandung yang namanya live data, di mana kita bisa mencantolkan observer, observer, observer ke dalam live data untuk menerima update. Seperti itu ya, simpelnya. Nah, ini ada kaitannya dengan MVVM yang akan kita pelajari, yakni model view, view model architecture. Ya, apa itu? Uh, sebelumnya, ya, dahulu sebelum ada MVVM, artinya uh, sebelum kita tahu MVVM, biasanya kita memprogram, Uh, menggunakan single activity dan semuanya kita handle gitu ya dalam satu kelas activity ini handle UI, handle uh, input output, handle akses ke server dan sebagainya kita lakukan semuanya ke dalam satu kelas dan ini biasanya dikenal sebagai guard object istilahnya seperti itu. Problemnya dengan cara seperti ini adalah susah untuk di maintain, susah untuk di manage ya apalagi susah untuk diekspand fitur-fiturnya karena semua programnya tercampur jadi satu sehingga akan menyulitkan kita sendiri untuk mengekspand atau membuat ini lebih modular ya Sul sulit sekali untuk kedepannya oke okay. nah MVVM architecture ini merupakan suatu um, apa ya istilahnya uh, suatu cara untuk membuat struktur program kita itu punya kelebihan kelebihan dalam arti memisahkan bisnis and UI logic ya, business logic and UI logic ya, artinya data dan view tampilan itu terpisah ya, yang satu mungkin dihandle oleh activity fragment untuk UI-nya sedangkan datanya dihandle oleh tempat yang lain di view model. Nah, dengan memisahkan ini kita bisa mem, apa namanya bekerja secara modular, kita bisa meminish Mencoba program di level-level yang lebih modular sebelum benar-benar diimplementasikan ke seluruhnya. Oke? Okay. Jadi itulah um, latar belakang mengapa ada MVVM ya. Sebenarnya ini bukan benda baru, sudah lama. Cuman uh, dengan adanya live data yang baru di merupakan dan view model ya dengan view model dan live data yang baru ada di Android Jetpack ini memunculkan kesempatan untuk kita untuk membuat aplikasi yang MVVM banget, oke. Okay? Dan MVVM ini berhubungan dengan view model dan view model, oke. Okay? Apa itu view model dan view model? Kita mulai dengan view dulu, jadi view itu apapun yang kamu lihat di layar dan sesuatu yang bisa berinteraksi dengannya. Misalkan kayak aplikasi quiz kemarin, kita bisa klik-klik-klik, ganti teksnya, nambah nilai, dan sebagainya, itu namanya UI logic, ya. Uh, UI logic, sehingga hal-hal uh, semacam itu dinamakan view ya. kemudian apa itu uh, model Model adalah kelas uh, yang tidak, tidak kita bisa lihat secara visual ya, tapi uh, biasanya dipakai sebagai blueprint data-data yang akan kita ambil melalui berbagai macam sources entah itu melalui REST API atau melalui, melalui internal database sedangkan yang terakhir adalah view model View model ini bertujuan untuk mengimplementasikan data dari model agar siap dipakai oleh view ya. Jadi kita prepare datanya untuk si view agar view-nya dapat menampilkan data tersebut ke aplikasi bisa dilihat user. Oke. Okay. Dan secara digambarkan seperti ini ya. <tuh> Jadi apapun yang berhubungan dengan UI kita sebut sebagai view dan ada UI controller ya. Maksudnya, ini adalah sesuatu yang mengatur uh, logi, uh, UI state-nya, misalkan mengganti button menjadi disable, mengisi text view, dan sebagainya. Itu dilakukan di sini, kemudian kita punya model, ya, model um, yang apa namanya bisa memperoleh data dari internal database ataupun dari external database dalam bentuk web service REST API, seperti yang lihat di sini. Kalau di internal bisa dapat dari SQLite dengan data akses objeknya. Dan data tersebut akan di-attach ke dalam live data. Live data dalam sebuah view model bisa lebih dari satu, teman ya. Bisa lebih dari satu. Misalkan live data tentang student, live data tentang teacher, live data tentang uh, apa namanya prodi, program jurusan, dan seterusnya. Ada banyak yang bisa kita pasang di sini. Live data ini kemudian bisa dicantokan atau diattachkan ke observer observer. Jadi observer sendiri bisa ada banyak, nggak bisa gak cuma satu, yang bisa menghubungkan dirinya dengan live data dan siap untuk menerima update. Itu yang yang terjadi di MVVM architecture. Oke, okay. jika anda bingung, kita akan langsung aja mencoba tutorial, ya, mengembangkan project. Yang menggunakan MVVM architecture, oke. Okay? Nah, di tutorial kali ini kita akan mem, mencoba, mencoba contoh klasik, ya. Jadi, maksudnya adalah kita punya recycle view, berisi kart-kart-kart-kart, dan uh, ada detail kalau diklik larinya ke sini. Tidak ada yang aneh ya dengan ini. Sebenarnya kita sudah pernah bikin semacam ini, tapi tanpa menggunakan MVVM. Nah, melalui tutorialnya, saya akan jelaskan uh, apa namanya. Uh, Bagaimana MVVM ini bisa mempermudah Anda dengan cara memisahkan business logic dan presentation logic dengan baik ya. Sehingga bisa pengembangan ke depannya bisa lebih mudah. Oke. Okay. pertama yang dilakukan adalah uh, buatlah project baru. Beri ADV Week 4. Uh, gunakan default project saja. Jadi tinggal text dan finish. Kemudian jangan lupa uh, create a new GitHub repo with, with any name ya. Tergantung sesuai selera anda kemudian jangan lupa uh, mengkonekkan project anda ke GitHub terus tersebut dan lakukan commit dan push kenapa karena di akhir kuliah ini saya akan memberi kalian homework yang harus dikerjakan dan anda wajib untuk mengkomit dan push agar bisa dinilai Oke, okay, hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan setup dependency ya, seperti ming minggu sebelumnya kita lakukan ini agar bisa memudahkan kita akses objek-objek yang ada. Oke, okay, uh, langsung aja dibuka di Gradle, tambahkan di sini ID Kotlin, Android Extensions. Oke, okay. kemudian uh, Anda lakukan hal yang sama untuk uh, ini ya, untuk Uh, apply plugin Android Navigation Safe Arguments ke uh, bundle Gradle Anda. Untuk mempercepat, Anda bisa copy paste dari slide lalu Anda paste ke sini ya. Apply plugin Android Navigation Safe Ar Kotlin. Uh, lakukan hal yang sama, kali ini untuk um, ini ya build Gradle yang project, build Gradle yang project dan anda akan mengcopy paste ini, silakan di-copy-paste dulu. Kemudian Anda pasang di sini. Oke, okay. uh, tekan signal, tunggu proses Gradle selesai. Ya, saya sambil lanjut ya. Um, ya, Yang pertama kita akan uh, membuat view-nya dulu, ya. membuat layout-nya dulu. Oke, okay. uh, project yang MVVM sebaiknya dibentuk sedemikian rupa agar strukturnya jelas dan rapi. Yang saya maksud adalah sebaiknya uh, kita membuat yang namanya folder-folder atau di sini kita namakan package model, view dan view model, sehingga kita bisa menempatkan file-file tersebut sesuai dengan maksudnya. Oke, langsung aja Anda buka di Project Explorer. Untuk membuat folder baru, Anda lakukan klik kanan pada nama package-nya, kemudian new, package ketik model enter lakukan lagi new package ketik view lakukan lagi new package ketik view model oke okay. jadi uh, kita menciptakan direktori di dalam uh, apa namanya ini package yang sudah ada oke okay. nah main activity sendiri kalau anda lihat kita akan pindahkan karena main activity ini Handle UI, teman -teman, ya, berhubungan dengan UI, maka harusnya sih uh, dia diletakkan di dalam view package. Oke, okay. bagaimana cara memindahkannya? Cukup mudah, Anda tinggal drag, main, sorry, bukan ini. main activity Anda masukkan, drag ya, diklik tahan, kemudian di-drag, masuk ke view. Nanti muncul semacam uh, refactor move here, ya, Anda jangan kotak ate sudah, ya, tinggal pencet refactor aja pakai defaultnya pencet faktor kemudian nanti main activity-nya akan menggunakan view namun ada sedikit bug di sini di mana tampilan view project kita itu tidak berubah coba saya pindah dulu kemudian saya pindah lagi apakah bakal, bakal mas sorry bukan project ya tapi android klik apakah nama masih ya kan masih ada di sini nah untuk mengatasinya problem ini Walaupun sudah benar ya package-nya, kita lakukan rebuild. Build, rebuild, project. Oke, okay, ditunggu sebentar. Oke, okay, setelah rebuild selesai, Anda akan melihat bahwa activity-nya, main activity sudah masuk ke dalam view. Oke, okay. langkah berikutnya adalah kita mau bikin dua fragment. Seperti contoh tutorial di awal bahwa kita mau bikin RecyclerView list. Dan detailnya, maka kita perlu dua fragment. Langsung aja anda klik kanan, oke okay, sekali lagi fragment sama dengan activity yang biasanya berhubungan dengan UI, berarti fragment merupakan view di sini. Klik kanan new fragment blank, oke okay, kita beri nama uh, student list fragment. Yang pertama ya student list fragment. Cat finish. Lakukan lagi klik kanan new fragment blank student detail fragment oke okay, pencet tombol finish ya kita lakukan beberapa clean up ya seperti biasa kalau menggunakan navigation graph terutama kita tidak perlu uh, on create-nya, ya, termasuk komponen objek ini kita tidak pakai, delete, oke, okay. dan Anda bisa tambahkan on view created, kita akan butuh itu nanti, ya biarin, biarin aja padanya seperti ini. Kemudian saya akan buka student list fragment, melakukan hal yang sama, melakukan clean up. Oops, on create-nya dihapus, dan component object-nya kita hapus. Oke okay, ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan uh, me mengatur layout-nya. Ya, kita start dengan student list layout, jadi Anda silakan buka di student list layout-nya yang ini ya, yang masih dummy, masih kosongan. Hapus text view-nya, kemudian letakkan atau jangan diletakkan ya Anda masuk ke quote dulu ya Anda masuk ke code. Oh tunggu tunggu tunggu Maaf maaf ya balik ke desain dulu Anda taruh aja yang namanya constraint layout ke dalam frame layout ya constraint layout di sini Lalu uh, saya mau nambahkan layout baru namanya swipe refresh layout layout ini layout yang baru ini gunanya untuk mengengkap sulit layout yang sudah ada dan menambahkan fitur As vertical swipe, jadi kalau kita melakukan swipe secara vertikal akan muncul loading bar, ya, progress bar yang uh, bertujuan untuk melakukan lazy load ya, refresh data terbaru dari server, oke okay. kita akan pakai itu tidak di minggu ini, tapi di minggu-minggu selanjutnya, oke okay. jadi yang dilakukan adalah, Anda ketik swipe uh, refresh pakai ini, ya betul swipe refresh layout Match parent dan match parent dan ditutup seperti ini teman-teman Lalu yang bagian tools konteksnya ini saya bisa cut masuk ke sini, kemudian Sebenarnya nggak di-cut nggak apa-apa ya, biarin frame layout Oke okay. Kemudian di dalam swap refresh layout kita copy paste kan, dikatkan constraint layoutnya Jadi constraint layoutnya masuk ke dalam sini diupdate oleh swipe refresh layout buka dan swipe refresh layout tutup di design view tidak ada yang berubah ya yes, dimana kuncinya ada di dalam swipe refresh layout kemudian kita akan menambahkan beberapa item Ini seperti yang tadi saya katakan ya swipe refresh layout itu um, kita, um, merupakan layout yang menghandle ketika kita swipe down yang akan muncul progress bar dan biasanya dipakai untuk loading data terbaru dari server. Oke, okay. kita pasang recycle view, progress bar dan error. Uh, anda cari recycle view, masukkan ke layar, tekan tombol magic wand, kemudian id-nya di sebagai track view enter refactor. Kemudian kita cari uh, progress bar, progress bar Anda drag ke layar oke, okay, um, kita cantolkan ke kanan, cantolkan ke kiri, dan cantolkan ke atas, dan ke bawah, supaya dia rata tengah Ups, ya, hilang sebentar ya oke, okay, ini keliru, nyantolkannya di bawah sini, mesti. nah oke, okay, uh, kita kasih nama progress load Progres load ini akan muncul, ya, loadingnya akan muncul apabila uh, datanya belum selesai di load. Jadi sedang loading data dari server. Biasanya kita main volley, tarik data dari server, kita tampilkan loadingnya. Kemudian kita tampilkan error text di sini apabila terjadi sesuatu pada saat proses loading, entah uh, internetnya mati, ya, atau servernya rusak, ya, kita tidak benar-benar menampilkan error, penyebab errornya, tapi paling enggak menampilkan pesan errornya, ya. Seperti yang ada di sini, error while loading data. Error while loading data. Oke, kita beri id, dxt error di Oke, ini adalah um, layout kita untuk uh, si, uh, student list fragment, ya. Nanti akan berisi data student. Nah, seperti yang Anda tahu bahwa RecyclerView itu butuh satu objek lagi yakni layout-nya untuk masing-masing individual item yang ada. Oke. Okay. Langsung aja kita buatkan, Anda masuk ke rest, masuk ke layout, klik kanan new layout resource file dan kita beri nama student list item. Student list item dengan root constraint. Pencet oke, okay, kita akan bikin semacam ini, teman-teman. ini adalah card view jadi kita drag and drop card view ke dalamnya. Dan di dalam card view kita taruh constraint layout. Dan di dalamnya kita letakkan image view. Oke, okay, Anda pilih avatar sembarang ya. Kemudian, oke okay, kita kasih jarak cardnya terlalu mepet ya kan. Anda klik card, Anda cantolkan ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Di mana kita beri space, misalkan 16, 16, dan ini juga 16, serta yang bawah juga 16. Oke, okay. nah jadinya dia rata tengah begini kan, teman-teman. Nah, demikian juga image view-nya ini, lupa dicantumkan kiri, atas, dan bawah. Oke, okay. nah, Anda lihat cardnya saya rasa masih kurang rounded ya, kurang rounded. Uh, menurut material design, maksimal uh, card corner radius itu 8 dp di atas 8dp maka app Anda akan terlihat tidak resmi ya, tidak apa namanya tidak serius gitu ya. Lebih ke casual. Oke, okay. selain card rounded, kita juga mau kasih yang namanya elevations 2dp ada bayangan sedikit. Oke, ya, kalau memang dirasa kurang Anda bisa nambahkan. Kita taruh dua teks ya, teman-teman, satu dua dan sebuah button. Oke. Okay. Kita pasang dulu text view yang atas ke atas dan di samping gambar. Kita kasih jarak 8 dan 16. Okay, text view yang atas ini adalah txt id. ID atau nrp student, ya. uh, student ID. Oke okay. Kemudian text view yang kedua nanti kita gantikan dengan nama student Oke, okay. kasih jarak juga 8, 8, eh sorry 11 ya. Nah, kemudian kita besarkan di put dan kita besarin, terlalu besar 18. Oke, okay. nah ini kita ganti jadi student name txt name. Terakhir kita pasang buttonnya, tempelkan ke kanan, tempelkan ke bawah, dan tempelkan ke atas. Jaraknya ke kanan 8, jarak ke bawah juga 8. Oke, saya rasa demikian ya, teman-teman. Kemudian ini adalah button detail. Jadi kita ganti teksnya jadi details. Kemudian buttonnya saya ganti detail. Oke, okay. nah uh, saya ganti dulu stangnya menjadi outline button. Oke, okay. material design outline button. Oke, okay. gitu. Nah, sudah. Oke, okay. kita sudah punya student ID. Cuman satu hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah meng-adjust goals uh, out yang paling atas ini ya. Kita adjust height-nya, jangan match parent tetapi wrap content. Jadi, sesuai is. Uh, tinggi dari constant layout yang parent ini setinggi card-nya oke, okay. card ini nanti akan dirender ke uh, stud, uh, recycler view yang ada di sini ya, one by one dari yang atas ke bawah oke, okay, teman-teman, itu uh, student list uh, layout, sekarang kita pindah ke student detail layout yang memuat informasi yang lebih lengkap dari seorang mahasiswa uh, kalian open yang namanya student detail, hapus text view -nya. Masukkan constraint layout. Dan kita mulai dengan image view. Cantolkan ke kiri, cantolkan ke kanan, cantolkan ke atas. Baik, kita tambahkan text input layout. Oke, saya akan attach bawa image, kemudian kita kasih jarak kita kasih uh, margin di sebelah atas, kiri, dan kanan ya seperti ini misalkan, kemudian uh, yang paling penting dari text input layout adalah edit text yang ada di dalamnya ya jadi yang di dalam itu kita bisa beri id misalkan txt id ya kemudian kita tidak menggunakan hint yang dari edit text Um, tapi kita menggunakan hint yang ada di uh, text input layoutnya, jadi kita ketik aja student ID. Hint animationnya kita centang, hint enable-nya kita centang, sekaligus style-nya kita ubah menjadi outline box ya, supaya kelihatan uh, ini ya, garis border dari teksnya. Uh, Oke, okay? nah Anda lakukan ini uh, beberapa kali ya. Uh, student so name, berupdate dan phone ya, tapi jangan di copy paste karena akan bermasalah ya, bermasalah terutama waktu anda mengedit id-nya, mengganti id-nya. Nah sebaiknya tidak di copy paste, tapi anda lakukan secara manual. Oke, okay? saya akan skip uh, hingga akhir hasil akhirnya. Uh, sebentar itu anda silakan kerjakan. Oke, okay, um, sudah selesai ya, saya sudah membuat empat buah edit text dengan text input layout sebagai wrappernya ya. Kemudian berikutnya kita mau pasang button ya, button untuk update. Walaupun di uh, tutorial hari ini kita masih belum uh, memberikan program apapun untuk button ini, tapi su uh, kita sudah siapkan agar nanti bisa dipakai ya di uh, tutorial minggu-minggu selanjutnya. Oke, kita cari kasih jarak dan kita beri ID ya, button update effector. Oke okay, ya, ini dia layout dari fragment student details. Nah, kita lanjutkan slide-nya. Setelah Anda membuat uh, layout student list dan student detail, sekarang kita hubungkan menggunakan navigation graph, oke. Okay. Jadi Anda buka uh, project kita seperti seperti yang saya jelaskan uh, minggu kedua minggu ke, uh, mengenai navigation graph. Jadi Anda bikin Android resource file di sini, kemudian kita ketik namanya main navigation ya, atau bebas ya namanya, boleh resource type kita pilih navigation tentu saja, tekan ok, Dan nanti ada diminta untuk menambahkan dependensi seperti biasa untuk menggunakan navigation graph Anda harus menambahkan beberapa library ini, tekan ok untuk membuat atau menjalankan gradle build prosesnya membangun gradle buildnya ya, nah kita tunggu sejenak Oke, okay, sudah selesai, kita masukkan dua destination yang pasti adalah student list fragment-nya. Kemudian ini Anda lihat ya, preview unav unavailable. Uh, ini saya uh, duga karena kita menggunakan swap refresh layout manager yang masih belum uh, masih belum benar ya, ditampilkan di sini ya, masih ngebug gitu kurang lebih. Jadi harapannya nanti di versi-versi Android uh, Studio selanjutnya ini bisa enggak blank seperti ini ya, bisa kelihatan oke, okay, nah kita bikin arrow dari student list fragment menuju system detail fragment, dan seperti biasa, arrow yang ini kita ganti namanya menjadi action menuju ke mana? menuju ke student detail, atau Anda mau singkat dengan action detail ya, boleh ya enter uh, refactor, dan uh, kita lakukan rebuild, rebuild project agar uh, uh, shape argumentnya membuatkan class dan method untuk um, handle hero ini. Oke, okay. nah sambil menunggu selesai build yang berikutnya adalah kita harus menyiapkan host fragment. Biasanya uh, kita pakai layoutnya activity. Uh, uh, di sini kita menggunakan main activity. Gampang saja, kita tinggal me ngedrop, drop ya, drag and drop yang namanya fragment host, oke. Okay. Jadi dibuka activity main XML kita hapus default keywordnya, wordnya, kemudian kita akan mencari yang namanya uh, host nav host fragment ya. Masukkan ke dalam sini, pilih main tekan Oke, okay, tekan magic wand supaya dia di full screen kan, di kan dan di constrain kan. Kita beri nama Uh, host fragment, ya, host fragment, oke, okay, refactor oke, okay, selesai kemudian, nah, itu uh, adalah view-view yang kita buat, kalau Anda lihat view kita, isinya dalam main activity, ya, yang punya navigation host ini, kemudian ada student list fragment mana student list fragment ini punya recycler view, punya progress bar yang loading, dan error text, ya, error text, nanti kita akan main visibility aja, ya kalau memang loadingnya selesai kita invisible kan, kalau ada error kita visible kan? seperti itu ya, dan yang terakhir nanti dari list ini, akan muncul yang namanya tombol detail, kalau tombol detail ini diklik maka larilah ke fragment, student detail fragment, yang tampilannya seperti ini ya, itulah view kita ya, kurang lebih dan alur logika UI nya seperti itu, nah sekarang kita lanjut ke modelnya teman, -teman ya, model itu simple aja, Uh, um, biasanya berupa data kelas yang merupakan blueprint dari objek yang kita akan kembangkan atau buat, ya. dan model bisa berisi lebih dari satu kelas sehingga di sini kita bikinnya file. Ya, bukan kelas. Nanti di dalamnya bisa berdiri terdiri dari beberapa kelas sekaligus. Oke, okay. langsung klik kanan di model ini. New, Kotlin Class, File, Pilih File, kemudian kita ketik Model, tekan Enter, tentu aja dikasih. Uh, halaman file yang kosongan, langsung aja kita buat data kelas student, oke okay. kurung, kurung buka, kurung tutup, nah kita isikan berbagai macam ini ya um, atribut ya, berbagai macam variabel di dalamnya mulai dari id, name uh, yang akan mengikuti dengan UI yang Anda sudah buat, file id string tanda tanya, artinya bisa nul begitu ya, kemudian Full um, name string juga, full uh, POD bird update string juga, full uh, apalagi ya phone ya string juga dan yang terakhir adalah URL fotonya full foto URL, oke okay, sudah <tuh> ya yeah. oke okay. Saya menggunakan string semua agar memudahkan kita waktu membaca data dari entahlah dari json ya misalkan ya untuk memudahkan kita kalau misalkan Anda mau mengganti, mengganti jadi double long dan sebagainya ya silahkan tidak masalah e, atau Anda lakukan nanti dengan sistem konversi ya dengan parsing ya Anda bisa lakukan itu oke okay. nah Uh, seperti yang anda ketahui bahwa kalau anda bermain-main dengan RecyclerView maka anda wajib membuat yang namanya adapter, adapter ini semacam jembatan penghubung antara uh, UI-nya RecyclerView ya dan datanya sendiri, gitu ya datanya berupa list biasanya. Nah kita akan uh, buat adapter ini ke, berupa kelas biasa. Uh, nah pertanyaannya kita buat di mana? Ternyata kita buatnya di view bukan di model, ya kenapa? Karena adapter ini punya program, punya UI logic yang ngatur tampilan juga, teman-teman ya. Contohnya nanti ada tombol detail yang bisa diklik, nah itu salah satu part of UI. Dan programnya ada di dalam adapter ini. Dengan demikian adapter merupakan part of view ya, bukan part of model. Klik kanan, new Kotlin class file. Anda pilih kelas, lalu Anda beri nama student list adapter. Student list adapter kelas ya ini ya. Oke. Nah selanjutnya uh, student list adapter ini akan menerima data berupa release list, list yang, yang saya katakan tadi ya agar dapat ditampilkan ke dalam listnya. Call student student list ya array list of student ya. Jadi array list yang berisi data student. Tunggu sebentar. Oke, okay, sebentar. Import. Nah, aman ya. Jadi kita mengimport dari package yang lain. Student. Oke. Okay. Nanti um, student list adapter ini akan kita extend, teman-teman ya. Kita akan extend menjadi adapter uh, recycle adapter dot uh, viewholder. Nah, viewholder ini kelas ya. Minta uh, sebuah kelas yang akan bertujuan untuk menghandle Uh, item per item yang ada di dalam RecyclerView ya menghandle interaksinya menghandle tampil tampilannya dan sebagainya. Nah uh, daripada membuat kelas baru untuk mengadop uh, mengakomodasi hal tersebut di sini kita bisa gunakan yang namanya inner class kelas di dalam kelas ya kita buat kelas uh, Student okay, View Holder dimana mana ya punya Uh, variabel view sebagai parameternya, oke okay, saya import, dan uh, ini kelasnya diturunkan dari recycler view dot view holder ya, ini, uh, ini kelas kelas biasa, dan ada satu konstruktor minta objek view ya, di situ kita bisa, um, apa namanya mempasingkan view yang dimiliki oleh student view holder ini, ke dalam pahiran kelasnya, ya ke dalam peran kelasnya seperti ini oke okay. nah kita sudah punya inner class yang akan kita pakai untuk membuat extension dari uh, list adapter ini ya kita langsung klik titik 2 untuk membuat uh, turunannya uh, maksud saya membuat diturunkan dari siapa begitu ya kita ketik recycler recycler view dot adapter, nah disitu Anda bisa lihat ya, VH artinya dia minta view holder nih, dia minta bentuknya view holder, oke okay? jadi um, tipenya view holder, jadi disini teman-teman kita ketik aja student view holder oke, okay? student view oh, oh sorry, Dil, uh, kurang lengkap ya bukan student view holder, tetapi termasuk kelas uh, parentnya ya, ingat ya, ini ini inner class dan kita mesti nuliskan kelas Bukan kelas parent ya, tapi kelas di atasnya. Berarti di depan ini, sedikit tulis student list adapter dot student view holder, dan kita panggil konstrukturnya yang kosongan. Oke, okay. ingat ya, ini kita, kalau di Kotlin, semuanya ditulis jadi satu baris di bagian headernya. ya. Uh, yang dilakukan di sini adalah, dia langsung uh, si list, uh, si adapter ini diturunkan dari recycler view adapter, dan langsung memanggil constructor parent-nya. Oke? Okay? Nah, kalau dilihat, ada ini adalah kelas abstract, ya, artinya ada beberapa member function yang harus diimplement oleh si student list adapter. Cara termudah dan tercepat adalah kliklah student list adapter ini, lalu tekan Alt-Enter, atau klik bola lampu merah ini, lalu pencet Implement Members. Pilih semua dengan menahan Shift, tekan OK, Nanti Anda akan mendapatkan tiga buah fungsi baru: on create holder, on bind view holder, Oops. dan yang terakhir Anda punya fungsi get item count. Yang gampang dulu ya, yang get item count ini dipakai untuk return jumlah uh, uh, student yang ada di dalam relis. itu sangat mudah sekali ya, tinggal diketik return, kemudian... Rilis kita adalah student list. Ini saya copy ya, student list dot untuk tahu jumlahnya, makelat size. Dia akan kembalikan integer. Oke. Okay? Nah, kita langsung lanjut ke on create view holder. Seperti anda dapatkan materi di course uh, um, semester sebelumnya tentang Kotlin juga, bahwa on create view holder ini uh, bertujuan untuk meload mel mel layout ya, memasang layout pada setiap item-item yang ada di dalam review ya jadi menggunakan layout yang sudah kita buat ini yang satu biji list ini ya kita akan pakai layout ini oke, balik lagi ke sini langsung kita buat objeknya inflator sama dengan layout inflator.from ke, ke tunggu ya parent.context ya parent.context minta context object Kemudian dengan inflatornya ini kita inflate, inflate nya resource nya apa root mau di ke root atau tidak? Oke, okay. jadi kita ambil resource nya dari r. dot Nah r nya ini akan error, ya. Kita alt enter supaya di import. Kemudian dot nama layout uh, per item anda, ya, which is student list item yang ini ya. Kemudian uh, kita attach ke mana, ke parents? Apakah di attach garut juga? Tidak, gitu ya. Lalu anda lihat bahwa fungsi on create view holder ini mengembalikan student view holder. Jadi kita akan return kan, oke, okay. kan um, student view holder dalam kurung uh, view. Um, belum ada view yang kita buat, ya. Uh, tapi di sini fungsi inflate ini dia akan mengembalikan object view yang siap kita tampung di sini for v, sehingga di sini kita masukkan v-nya beres, ya. Jadi itulah on create holder tujuannya adalah untuk loading layout student list item, that's it, dan siap untuk diapa-apain di on bind view holder. Maksud saya diapa-apain adalah mengubah id dan onis sebaiknya. Diberi, uh, anu ya nih teman-teman ya, sorry, sorry, ini kenapa? ID-nya sama ya, oke, okay, nanti saya akan perbaiki aja. Um, ini tolong diberi label ya teman-teman ya. Oke okay, teman-teman, uh, saya terpaksa menghapus dan menambahkan ulang ya teks ini ya, karena tadi bermasalah dengan ID-nya yang ngebug ya. Jadi gara-gara saya copy paste itu ya, sehingga ID-nya um, jadi satu, combine jadi satu dan itu menyebabkan error. Ya Saya hapus, saya drag ulang, dan seperti Anda lihat, ini adalah TXT ID dan ini adalah TXT Hati-hati ya, karena uh, kita sudah punya TXT ID yang lain ya, yang ada di dalam student detail ini, sama-sama TXT ID nya Oke, okay, kalau mau Anda bisa pakai nama yang berbeda. Baik ya, teman-teman, kita lanjutkan ke Bind View Holder, yang tugasnya adalah untuk meload data yang sesuai dari release student-nya, dan kita pasang atau kita renderkan ke dalam layoutnya, ada dua saja, tiga sebenarnya, yakni foto. Tapi itu nanti aja fotonya minggu depan ya. Uh, yang kita lihat sekarang ada hanyalah uh, NRP atau ID dan nama studentnya. Langsung aja di sini teman-teman kita gunakan bantuannya, si holder ini ya. Uh, holder. Kenapa kok uh, kita perlu holder? Kalau Anda lihat sekali lagi di uh, student view holder ini, ya, dia punya object view, gitu kan? Dan object view-nya sudah didapatkan dari loading layout yang ini. Dimasukkan lewat sini, ya. Sehingga si um, holder yang ada di sini punya akses terhadap object view yang dia miliki, yang ada di sini, teman-teman. Sehingga dengan kata lain, kita bisa akses berbagai macam item yang ada di dalamnya termasuk txt id hati-hati yang mana ini ya hati-hati Anda pilih yang student list itemnya .txt sama dengan kita mau beri ID yang sesuai dengan cara mengambil dari array list student list saya copy dulu nah array list student list ini kan berupa array ya nah, pertanyaannya array indeks keberapa gitu kan ada 0 sampai 100 kalau 100 mahasiswa nah ketahunya posisi keberapa itu ada di sini, position jadi kita passing ke sini dot uh, id, nah seperti itu jadi seperti Anda ketahui ya band view holder ini akan dirender ber sejumlah data yang ada di dalam student list sehingga dia membutuhkan position render position ke no position ke 1 2, dan seterusnya, dan setiap kali rendernya dijalankan, kita mengganti tstid text-nya Oke, okay, teman-teman lakukan hal yang sama untuk nama mahasiswanya, txt name. Hati-hati di sini. student text student list position. name. Oke? Okay. On bind view holder. Selanjutnya kita tambahkan button detail ya. Kalau button detailnya diklik maka larilah ke fragment student detail ya. Di situ kita lakukan hal yang sama, holder dot view dot, detail, dot set on click listener kemudian kita bikin navigation dot of uh, controller it dot uh, navigate navigate ke mana navigate ke full action yang kita punya uh, kalau ada yang di grafnya kita mau navigate dengan mengakses student list fragment ini ya student sorry um, Ya student list fragment tapi yang direction dot, nah disitu harusnya ada action student detail, kalau nggak ada anda harus rebuild ya, rebuild agar uh, ininya nama action student detailnya itu bisa kita panggil di uh, ini ya, for actionnya sebagai metode yang ada di kelas student list fragment direction yang sudah dibuatkan oleh save arguments kita ketik action di dalam sini selesai, oke, okay. itulah uh, button detail listener sekarang berikutnya adalah kita mau tambahkan suatu fungsi baru, namanya update student list yang tujuan utamanya adalah untuk merefresh data yang ada di dalam array student list diganti dengan data yang baru, gitu ya. Nah kita akan lakukan itu di di uh, di bawah atau di atas, di atas saja. Uh, fun update student list, cuman ada satu parameter biar ini data yang baru ya, data yang baru, kita ketik new student list berupa list, ada alasannya kenapa tidak spider dia pakai array list, ya, kita pakai uh, uh, apa namanya, list biasa, ya, um, sebelumnya kita clear-kan dulu array list yang ada ini, dot clear, nah, kemudian ada kemudahan kalau Anda pakai list ketika ditransfer ke array list, kita bisa add all nah ini dia add all add all collection of student ya di sini kita ketikkan new student list new student list ini merupakan uh, list yang pernya adalah collection jadi no problem ketika dipanggil add all begini artinya array list dari new student list akan ditransfer dikopikan ke dalam student list sehingga student list kita berisi data terbaru gitu ya Sedangkan ini untuk mengosongkan saja. Nah, kalau hanya merubah release, itu tidak akan merubah tampilan di dalam Recycler View-nya. Anda perlu panggil fungsi ini notify dataset change yang akan digunakan untuk merender ulang kembali Recycler View-nya. Oke, okay, sehingga di Recycler View-nya terubah, terupdate dengan data yang uh, teraktual. Itu uh, model uh, yang Model dan View yang kita sudah buat, ya. Jadi saya rekap ya. Jadi model kita bikin kelas Student saja satu biji. Lalu kita um, di dalam Student list, maaf di uh, apa tadi namanya di Adapter ya. Kita siapkan Adapter. Uh, kita uh, siapkan Adapter karena mau dikonekkan dengan Recycle View. Di dalam Adapter kita siapkan um, View Holder. Dan foldernya kita sudah set agar datanya bisa ditampilkan, sekaligus membuat listener button detail. Dan yang pasti yang paling penting adalah update student list agar adapter ini bisa diupdate dari fragmentnya tanpa harus mengcreate ulang adapternya berkali-kali ya. Jadi dia di destroy, di create, di destroy, ya, nggak usah kayak itu. Kita ciptakan satu adapter lalu dipakai terus-terusan, ya. Dan fungsi ini wajib ada. Oke, okay, nah lanjut ke bagian ke lima ya, yakni kita mau bikin the view model, oke, okay? the view model. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya, sub, uh, view model ini sebenarnya adalah kelas yang bertujuan untuk menyimpan dan mengatur data-data uh, yang berhubungan dengan user interface, uh, dan dia aware dengan life cycle uh, apa yang dicantulkan ke dirinya. Nah, View model menyediakan suatu cara agar data-data ini bisa ditangkap oleh observer. Ya. Pertanyaan, pertanyaannya adalah siapa observernya? Nanti Anda akan lihat habis gini. Nah, um, karena dia berupa kelas biasa, tentunya bikinnya juga mudah. Okay. Jadi kita langsung aja coba, teman-teman di dalam view model ini, Anda klik kanan, create new Kotlin class, Anda pilih class, lalu kita ketik List view. Model, oke, okay. list view model, dan um, tujuan dari list view model adalah untuk um, membuat jembatan antara uh, student model yang kita punya dan fragment list. Ya, jadi observernya adalah fragment list yang didengerin adalah data live data yang ada di dalam view modelnya. Nah, seperti apa wujudnya? Kita lihat sama-sama. Untuk membuat this View Model, tentunya kita uh, turunkan dari kelas View Model, kelas View Model seperti ini, oke? Okay. Dengan satu konstruktor kosongan. Kemudian kita mau bikin um, tiga variabel, variabel live data tepatnya, dan variabel ini bisa di-observe, bisa diawasi oleh pihak lain, gitu ya. Jadi kalau ada perubahan nanti dia akan dapetin da, uh, apa namanya informasi terbarunya. Oke, okay, kita akan buat tiga. Pertama dalam Fall Students, LD, ya. Students saya pakai jamak di sini, artinya ini lebih dari satu mahasiswa. Student LD sama dengan mutable live data. Oke, okay. mutable live data, tipenya apa? Type-nya apa? Karena tadi saya katakan students itu jamak maka type-nya adalah sesuatu yang bisa menampung banyak nilai, seperti rilis atau list. Oke, okay? nah, tipe list apa? Ya, jelas tentu saja students, seperti ini. Gitu ya, teman Nah, kita panggil konstruktor multiple live datanya seperti itu. Sudah selesai, sekarang kita bikin, kalau Anda lihat di... Um, uh, ini ya, list, sorry, bukan ini. Yang ini, nah, ada dua... Benda di sini yakni progress loading dan error loading. Sebenarnya di tutorial kali ini kita tidak terlalu memakai, ya, tidak benar-benar memakai. Maksud saya, jadi maksud saya tidak benar-benar loading data dan memang tidak benar-benar terjadi error. Tapi saya akan kasih lihat contohnya supaya Anda lebih jelas bagaimana live data bekerja. Jadi, saya perlu sebuah variabel boolean, simple variabel boolean yang, me, yang akan menyimpan kondisi apakah recycler view-nya sukses terload dengan sempurna ataukah recycler view-nya mendapatkan error? Ya entah error apa begitu ya. Nah, kita buat dua variabel boolean tersebut. Yang pertama kita kasih nama loading error muted ld. saya saya kasih infix ld untuk mengasih tahu ke programmer lain bahwa ini variabel left data, bukan variabel normal seperti pada umumnya new table, live data tadi saya katakan ini adalah boolean true false, dan sekali, satu lagi, uh, loading done ld new table, live data boolean agak berbeda dengan um, slide ya uh, terserah Anda ngikutin yang slide atau ini boleh ya, yang menurut saya ini lebih yang di sini lebih jelas per, uh, peruntukannya ya oke, okay. um, Oh ya, apa itu mutable left data? Mutable left data ini adalah subset dari left data biasa. Bedanya dengan left data biasa adalah mutable itu bisa di read and write ya. Jadi uh, data yang ada di student load error itu bisa diganti ya, atau bisa dibaca dan bisa diganti. Itu ya ininya. Ini. Nanti kita lihat lebih jelas di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian uh, seperti yang saya jelaskan di life cycle di awal, diagram di awal kita cukup bikin satu fungsi untuk menarik data dan mengupdate variabel-variabel live datanya ini cukup bikin satu fungsi aja ya fungsinya terserah mau kasih nama fungsi refresh ada yang kasih nama fungsi fetch ada yang kasih nama fungsi load terserah nama fungsinya ya ini fungsi kita sendiri yang tujuannya isinya adalah loading data dari eksternal atau internal source nggak tahu dari mana gitu ya dan uh, sekali lagi, di tutorial ini kita tidak benar-benar connect ke eksternal database atau internal database, di sini saya hanya menggunakan data dummy, data hardcode, ya. data hardcode, jadi um, langsung aja dibuat student 1 sama dengan student, oke, okay. dan dia punya ID, dia punya name, dia punya POD, dia punya phone, dia punya foto URL dan seterusnya. Ini anda copy, oke, okay. dan anda paste dua kali, student dua, student 3, Nah nanti kita siapkan datanya, teman-teman. Uh, saya biasanya uh, kalau mau cari data yang dami-dami begitu ya, saya pakai mockcrew.com Oke, okay. di sini um, name, apalagi dari ya, pod. Uh, website ini dipakai untuk mengenerate data dummy data bohongan one -one, ya. Saya cuma pakai lima. Yang ID ini saya carikan yang pas uh, personal. Ini Name-nya adalah personal, first name aja sebagai kepanjangan. BOD ini tanggal lahir, date. Kenapa nggak ada date-nya? Oke. Okay old oh, date ya. ah, time format uh, mulai dari tahun berapa 1990 dan formatting saya pakai formatting -nya MySQL okay. kemudian fontnya yep. nya tidak pakai ini ya enggak pakai tanda-tanda pemisah ya URL fotonya anda bisa pakai dummy image url atau 64 saya pakai uh, tar ini contohnya di slide pakai uh, oke okay. ya dummy image saja atau yang lain ya sebentar enggak, saya cari yang lain dulu pp avatar ada ya sudah dummy aja dummy image url oke okay, ini aja ya teman-teman ya ini saya ganti jadi 75 ini randomnya, teman-teman, ya mau di random dari berapa sampai berapa. Saya rasa tidak perlu di random, jadi saya gunakan uh, apa namanya yang sama, ya. Oke. Okay. Ada tidak perlu download datanya, Anda tinggal preview. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Inilah data dummy kita, ya. Anda tinggal mengcopy dan mempaste ke sini, mengcopy dan melakukan paste. Oke. Okay. Phone dan yang pasti adalah URL. Oke, okay. saya akan skip. Saya akan mengisi ini dulu. Silahkan Anda juga mengisi dengan data sembarang, lalu saya lanjutkan. Oke, okay, sudah. Jadi, kalau misalkan Anda lagi bikin project dan kebingungan mengisi database-nya, mau diisi apa ya? Daripada Anda mengisi lorem ipsum atau mengisi ABC begitu yang nggak jelas, Anda bisa pakai mokeru.com dan ini bisa diekspor menjadi CSP ataupun. SQL, teman-teman. Ya, oke, okay, uh, saya akan balik lagi. Nah, setelah Anda menyiapkan data dummy, hardcode student-nya, kita masukkan ke dalam release. Di bawah sini, Anda tag for uh, student, array, jangan-jangan student list, array list of student seperti ini, kemudian um, oh maaf ya, ini pakai release list of ternyata bisa, oke, saya ganti dulu ya array list of tipenya adalah student dan isinya, kita ketik student satu, student dua dan student tiga. oke, selesai nah itu um, apa namanya Uh, kita kirimkan ya, student list-nya ini kita simpan ke students ld ya students ld atau kalau mau an anda bisa ketik langsung seperti ini students ld Oke okay. students ld value sama dengan a release ya. a release of students oke okay. jadi sekarang uh, live data saya variabel live data saya students ld sudah berisi release Bagaimana dengan loading error ready? Kita kasih aja uh, nilai. Ini boolean kan? Saya ketik false. Loading dan LD bisa juga diketik false. Oke, okay, teman-teman. Ini ya. Jadi, uh, setelah refreshnya dipanggil maka uh, yang dilakukan programnya adalah memasang atau meload data dari database dan dipasang ke variable-variable of data. Yang kita sudah siapkan. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah biarkan observer-nya mendengarkan, gitu ya. Kita siapkan observer-nya yang siap mendengarkan tiga variabel live data ini. Oke, okay, ya. Bagaimana caranya? Nah, kita akan menggunakan view model kita di dalam student list fragment, ya. Di dalam student list fragment. Karena ini semua berhubungan dengan list, recycler view, berhubungan dengan recycler view. Jadi live data tersebut akan memantau apakah recycle view-nya sudah ke atau ada masalah atau yang lain gitu ya. Nah, pertama adalah kita ciptakan object view modelnya di sini. Object view model, list view model di sini menggunakan private uh, late init var. Saya rasa saya sudah pernah menjelaskan late init var ya. Jadi nanti Anda cek ulang video sebelumnya atau materi slide sebelumnya. Di sini saya mau bikin uh, view model yang uh, ini ya list view model oke, okay. selanjutnya kita siapkan student list adapter kalau sebelumnya dibuat di bawah, sekarang kita siapkan di atas karena mau dipakai berkali-kali, begitu private for um, student uh, adapter Maaf, list adapter sama ini dengan nama kelasnya student student list adapter oke, okay. dia minta release ya, di dalam sini, dan kita belum punya nih, ya, kita belum panggil, jadi kita kasih re release off ya, dikasih kosongan dikasih release yang kosongan oke, okay. teman-teman siap yang uh, dua variabel ini siap dipakai, seperti biasa, kita override on view created view created, oke okay. Dan yang dilakukan di dalam On View ini adalah menginitialize dua variabel ini. Bagaimana cara menginitialize View Model? Oke, okay. Caranya tinggal memanggil uh, ini ya, View Model Provider, sebuah kelas uh, dari Kotlin, sorry dari Jetpack Library. View Model Provider Android X ini uh, inisial atau alias dari Jetpack Library-nya ya yang dot .lifecycles, oke. Okay. Kemudian, uh, this di sini, owner-nya, dot .get, get dari siapa? Nama kelas uh, view model Anda, yakni list view model class.java. Oke, okay. itu cara untuk menginitialize view model yang Anda siapkan di atas. Kemudian, um, setelah Anda initialize, tentu saja Anda perlu memanggil yang namanya ini, refresh, ya, refresh oke, okay, jadi balik lagi ke fragment Anda, Anda panggil refresh view model refresh. mana datanya akan terload, gitu ya ke dalam variable-variable uh, live data kemudian bagaimana cara menginitialize uh, adapter, ya, student list adapter, student list adapter dan bukan masa nah, kalau adapternya memang sudah terinisialis di atas ini kan sudah beres yang saya maksud adalah mengesan adapter tersebut ke recycler view ya dimana kita sudah beri nama rec view ini ya recycler view ini udah diberi nama rec view jadi di dalam fragment Anda tinggal panggil rec view adapter sama dengan student then list adapter, that's it, ya. Dan uh, satu lagi, ya, sambil lupa bahwa kalau berhubungan dengan recycler view Anda selain butuh adapter, Anda perlu perlu yang namanya layout manager, ya. Artinya, uh, datanya di dalam recycler view itu mau ditampilkan kayak gimana, mau ditampilkan uh, vertik, uh, baris per baris, ya, menggunakan linear layout manager atau Anda mau bikin grid gitu ya, kolom dan baris Anda bisa pakai grid layout manager atau Anda mau bikin ala lapi Pinterest ya, baris kolom tapi agak enggak lapi, Anda bisa pakai Staggered grid layout manager oke, okay, bebas, saya pakai layout manager dan konteks uh, di dalamnya oke, okay, that's it yeah. dan uh, kita panggil fungsi yang namanya observe view model, oke okay. observe view model ini adalah fungsi buatan kita sendiri yang bertujuan untuk assign atau mem memasang observe ke variabel-variabel live data yang dimiliki oleh view model, oke, okay. jadi kita panggil fun observe view model kemudian ada tiga data, tiga live data, pertama adalah view model loading sudut ld, oke okay. Kita mau panggil satu fungsi namanya observe, oke? Okay. Observe dia punya dua parameter ya. Artinya begini, kita mau membuat program yang akan dijalankan apabila observe-nya selesai ya, dia berhasil ngambil data yang terbaru dari si students LD ini ya. Ada dua parameter, parameter pertama adalah siapa yang observe harusnya dis gitu ya tapi ada apa ya update dari Android Studio-nya kita tidak boleh pakai disk ini tapi anda pakai yang namanya View Lifecycle Owner ya View Lifecycle Owner, koma parameter berikutnya adalah uh, Observer Observer ini merupakan interface yang bisa langsung dibuat secara anonymous dan uh, dia bentuknya lambda ya seperti ini, teman-teman. Saya enter. Nah, it-nya parameter di observer ini, it-nya adalah list of student which is sama dengan ini ya. Artinya ini uh, it ini adalah data dari students LD. Kalau Anda cek ulang di list model Anda, students LD Anda adalah list of student. Dengan demikian, kalau Anda akses it di sini, itu artinya Anda mengakses list of student, oke? Okay? Dengan demikian setelah Anda dapat it yang terbaru, list of student yang terbaru, kita update adapternya. Student list adapternya kita update. Tinggal dipanggil dot. Masih ingat? Saya punya fungsi yang namanya update student list. Kita masukkan it di sana. Update student list ini. Fungsi buatan kita juga. Yang ini isinya, teman-teman. ya Ini ada list yang baru. Kita clear-kan, kita add-kan, dan notify data set change. Ya, seperti itu. Nah artinya teman-teman setelah kita buat attach ya, antara si fragment list Dan kita dengerin nih students LD nya kita attach ke student LD Setiap kali students LD berubah nilainya atau mendapatkan data baru Atau bahkan kalau fragment, fragment Anda itu berubah state Misalkan uh, di destroy, di create baru Anda akan mendapatkan data yang terbaru Ya, otomatis dia CS si LD akan mengirimkan data terbaru ya jadi itu ada datanya baru atau terjadi perubahan state di dalam fragment Anda ada dua variabel lain teman-teman ya variabel uh, view model yang lain yakni variable life data loading error LD observe observe uh, sama ya view lifecycle owner observer pele yang lambda dan ada id-nya, id-nya ini ada pasti boolean ya, true or false sesuai dengan list view model uh, students loading error LD, yakni boolean default nilainya adalah false dan kemungkinan berubah-ubah gitu kan dan uh, apa yang terjadi kalau misalkan jika uh, loading errornya true, maka if it true maka kita menampilkan pesan error ya jadi txt uh, error .visibilitifyou visible, gitu kan tapi kalau enggak error kita ganti jadi uh, visibility view oke okay. kalau enggak error nih tapi kalau error kita munculkan Oke, okay. ini bisa dipendekin, teman-teman. Kalau mau mendekin, jadinya begini. Dot visibility sama dengan if it. Gini kan. It, sorry. Karena cuma satu baris, toh. View. Dot visible. Else, view.gun. Ya, ini boleh dijadikan satu baris seperti ini. Terakhir adalah view model loading dan selesai tanda itu kan observe view lifecycle owner observer sama nih dan kalau loading done-nya true boolean true maka uh, tidak perlu nampilkan progress ya tapi kalau loading done-nya false maka progress tetap dimunculkan jadi di sini teman-teman loading dan eh maaf load sorry, sorry if it sama dengan sama dengan true loading uh, progress load apa itu progress load progress load tuh yang ini teman-teman loading barnya ini namanya progress load uh, dot visibility sama dengan view dot gun kita hilangkan progress load nya karena sudah selesai loading dan kita munculkan recycler view nya view.visible tapi else um, kalau belum selesai loading nya maka view.visible dan frag view nya uh, menjadi gun ya, dibalik aja logikanya seperti itu jadi ya, uh, saya rasa itu sih ya teman teman kita tinggal um, apa? memanggil aja menjalankan ini Oke, okay. sebelum saya jelaskan homework, kita akan play seperti apa wujudnya, kita akan play nah, ini saya akan skip supaya Anda bisa tahu langsung hasilnya Oke, okay, teman-teman, hasilnya adalah Recycle View-nya tidak terlihat, karena apa? Karena loading dannya masih false, belum selesai loading, teman-teman ya, jadi Anda bisa lihat dia masih muter-muter dengan logika if semacam ini ya jika true, maka hilang loadingnya tapi jika tidak true false, maka tetap muncul. Nah, sekarang coba kita eksperimen, kita akan rubah uh, loading done nya dianggap menjadi true. Ya, sekali lagi, teman-teman, yang kita lakukan ini adalah hardcode. Ya, tapi nanti kita akan bikin ini beneran, ya, beneran loading beneran. Oke, kita akan play sekali lagi. Oke, hasilnya seperti ini, ya, seperti Anda lihat, um, apa, muncul data sesuai dengan yang kita pasang di dalam sini dan uh, kalau Anda mati swipe refresh layout-nya ini dipakai untuk loading ya reload ya Jadi kita bisa swipe ke bawah nanti muncul progress bar ini dan uh, ada callback-nya yang bisa dipakai untuk loading lagi dari server nah nanti kita akan kembangkan itu oke okay. sekarang eksperimen berikutnya adalah bagaimana kalau loading-nya uh, false dan terjadi error ya true ya kita akan play lagi teman-teman Oke, okay, ini ya, muncul teks error while loading data, oke. Okay. Jadi, kalau uh, status dari live datanya uh, berubah, maka otomatis Anda akan melihat perubahannya dari uh, logika UI yang kita pasang di dalam student disk fragment. Nah, uh, selanjutnya adalah humbug teman-teman, ya. Uh, sebentar, ini saya akan... Saya akan uh, ya matikan dulu. Oke, saya coba jalankan ulang. Sebenarnya mana ya? Hadi. Oke. Oh, sorry, bukan ini. Ya, ini sama aja. Ya, oke, ini nggak bisa. Baik, uh, kalau saya klik detail, maka kita dilempar ke halaman student detailnya. Bombo, ada adalah seperti ini: uh, create new view model to handle the student detail fragment. Jadi, Anda bikin view model baru yang menghandle data yang dimunculkan di student detail fragment. Kalau yang sebelumnya kan handle data-data yang untuk list recycle view nih ya. Nah, karena data yang muncul di student detail fragment ini hanya single student, satu student, maka kita tidak perlu rilis Cukup bikin live data yang single, satu objek student. Oke, okay. kemudian Anda bikin fungsi refresh atau fetch atau apapun namanya, yang tujuannya adalah untuk mengisi, memberikan nilai untuk student LD yang sudah buat. Oke, okay. Anda boleh pakai data dummy. Ya, jadi tidak bener-beneran nyambung dengan list kita buat sebelumnya kemudian um, gunakan view model ini di dalam student detail fragment untuk menampilkan jadi uh, hint teman-teman ya uh, adalah uh, panggillah fetch function yang kalian buat di view modelnya di dalam student uh, detail ini, kemudian Pakailah observer untuk memantau data, live data dari student detail tersebut. Dan tampilkan datanya di di dalam teks yang disediakan gitu ya. Gunakan set text, jangan langsung dot text ya. Nanti error, anda pakai set text. Lalu button update tidak perlu dihiraukan. Ya, maksud saya perlu dihiraukan ya. Jadi tidak perlu diisi apapun. Oke, okay. itu aja homeworknya silakan nanti di... Um, commit push, jangan lupa invite saya kemudian ini adalah due date-nya Rabu, tanggal 10 ya, thank you jika ada pertanyaan Anda bisa drop email ke saya atau bertanya langsung via hangout oke, okay. terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi minggu depan Bye.